Nah di lantai 2 ini ada pusat untuk mengontrol semua smart home yang ada di rumah ini. kalian bisa melihat siapa saja yang datang ke rumah ini dan kalian bisa mengontrol apapun teknologi canggih yang ada di rumah ini. balik lagi sama aku Sintia Putri di acara Lihat Properti. Hari ini kalian akan dibuat terpukau dengan salah satu hunian berkonsep speed and smart home system yang ada di Jakarta Selatan yaitu Eden House Simatupa. Kalau dipikir-pikir hunian yang baru di Jakarta Selatan itu udah jarang banget karena sudah didominasi dengan hunian apartemen. Nah perumahan ini cocok untuk kalian yang ingin tinggal di lokasi yang strategis yang bisa memberikan kenyamanan untuk keluarga kalian. Menikmati waktu santai di hangout garden di Eden House Sima Tupang ini mungkin menjadi impian bagi beberapa orang karena hawanya yang sejuk dan juga ada semilir angin sepoi-sepoi di garden ini membuat waktu bersantaimu menjadi lebih bermakna. Kalian bisa sambil ngopi, ngobrol atau bermain bersama keluarga dan juga kalian bisa sambil bekerja di area garden ini karena sudah difasilitasi dengan wifi dan juga ada barbecue decknya. Serasa healing kan? Sebelum kita mereview unit yang ada di Eden House Sumatupang ini Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe Youtube channel Room A21 Property channel yang akan memberikan kalian informasi terupdate Seputar properti di Jabodetabek Smart Home yang ada di Eden House Sima Tupang ini Sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas Dengan teknologi yang sangat canggih Nah, aku bakalan buka pagar rumah ini Itu ajaib banget ya Aku tinggal bilang buka, nanti pintunya akan kebuka Kita coba ya Buka! Keren kan? Keren nggak? Nah, di rumah ini juga ada Garasi yang ajaib karena dia bisa terbuka sendiri Kalian gak percaya pastikan Kita coba ya Abra kadabra Buka Terbuka sayang Nah di rumah ini ada ruang terpisah untuk service room Dan juga ada kamar pembantu Nah di sebelah sana Kalian bisa lihat rumah ini itu Antara penghuni dan pembantu rumah tangganya pun Uh, terpisah ya nggak digabung Dan di depan rumahnya ini Sudah ada fasilitas CCTV ada smart door lock Nah rich people pas baru Masuk kalian akan disambut Dengan living room yang high volume Kalau dilihat-lihat, foyer-nya itu sekitar 6 meter menambah kesan luas di hunian ini. Dan juga ada satu kamar tidur di lantai satu untuk e, menerima tamu atau keluarga yang menginap di sini. Nah alat canggih kecil yang di samping aku ini diperuntukkan untuk kalian yang ingin menerima tamu di luar. Jadi kalau ada tamu kalian cukup tekan tombol dan kalian bisa berbicara langsung dengan tamu yang akan datang ke rumah kalian. Dan kalian bisa melihat dari CCTV siapa tamu yang akan datang ke rumahmu. Nah, aku sudah ada di area living room, dan di belakang aku udah ada view kolam renangnya, menambah kesan yang sangat mewah dan merasa seperti di resort kalian bisa menikmati waktu bersantai bersama keluarga di living room yang sangat besar. Nah, aku lihat sesuatu yang menarik di sini, ada satu dinding rahasia di sini, dan ternyata ini adalah sebuah powder room. Nah, keren kan? Dan aku mau ajak kalian buat melihat uh, backyard yang ada di belakang dan juga bagaimana luasnya kolam renang. Menikmati waktu yang indah di dalam rumah dengan sensasi resort dan juga ada kolam renangnya Dan ada backyardnya juga membuat kalian merasa nyaman tinggal di Eden House ini dari hiruk pikuk gaya hidup di Jakarta people kita lihat lagi yuk di lantai 2-nya ada apa aja. yuk Nah, kita udah ada di lantai 2 di area unit Eden House Cimatupang. Kalian akan disuguhkan lagi dengan living room yang ada di lantai 2 dan juga ada dua kamar tidur di sini, satu master bedroom dan satu bedroom yang lainnya. Dan di sini ada ruang buat kalian belajar, mungkin bisa buat membaca atau bersantai bersama keluarga, dan ini ada satu kamar tidur.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 I up the nah di sana ada balkonnya dan juga ada kamar mandi yang keren banget ada betanya juga Yuk kita lihat Nah kita akan lihat balkon yang langsung ada view yang mengarah ke hangout gardennya Keren kan rumah ini berbagai fasilitas canggih dan juga view-view yang menarik Mengapa disebut dengan konsep speed and smart home? Karena dari arti kata "speed" itu mengedepankan kecepatan akses dari rumah ini. Tiga menit saja menuju Tol TB Simatupang yang memberikan akses ke area mana saja di Jakarta, dan juga kalian bisa mulai mendapatkan rumah ini dengan harga 8 miliar saja. Hunian ini cozy banget karena aku ngerasain seperti lagi healing di sebuah villa yang ada di Bali. Nah kalian pasti percaya percayakan rasain sendiri. Cek show unitnya bersama Room A21.